Dan Bunda Lesti Kejora nih persahabat Kita simak Ini ada tebak-tebakan Tebak jalur ke Abang L Itu persahabat ya Kira-kira jalur A, B, atau C nih yang ke Abang L Kalau ditelusuri persahabat ya Untuk ke Abang L itu adalah jalur A ya Yang benar Masya Allah banget ya Tentunya idola kesenian kita selalu membuat kita bahagia di postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan oleh persahabat Leslar. Dari akun Instagram, Joko Pramana Anuskor KDI mengatakan yang Amimin katanya tuh jawabannya katanya persahabat yang betul. Sebelumnya juga ada sebuah kalimat caption yang dituliskan. Hayo ada yang tahu Abang El jalurnya dari mana A, B atau C nih? Yuk bantu Abang L menemukan jalurnya Komen di bawah katanya tuh Masya Allah banget ya Ini tebak-tebakan dari Leslar Entertainment Selanjutnya vitamin bahagia pun Akhirnya muncul di unggahannya Om Izhar Ini direpost oleh akun dunia Leslar Masya Allah banget ya Abang El lagi digendong oleh Bunda Lesti Sudah rapi dan sudah ganteng sekali Masya Allah Mau kemana nih Abang L Dan salvo kalimat yang diposting oleh Om Izhar Assalamualaikum warga Konoha, Semoga keberkahan Jumat Mubarak menyertai kita semuanya Amin Mudah-mudahan ya keberkahan Jumat Menyertai kita semuanya Semoga kita bahagia, sehat selalu Dan apapun yang dilakukan Semoga selalu diberikan Kemudahan dan kelancaran Di postingan ini pun ada kalimat Caption yang dituliskan Masya Allah abang ganteng mau kemana abang Tuh ditanya ya abang El Mau kemana nih? Sudah rapih Dan sudah keren banget nih Masya Allah Dan kita setelah juga kalimat komentar yang diberikan oleh Dedeh Dekas 17 Ini mah kemarin kali dede jaketnya masih itu katanya tuh Wow ada jawaban ini kemarin Katanya Tetap apapun Yang dilakukan oleh idola kesenggan kita Selalu support yang terbaik persahabat Kemudian disimak juga ya ke fashionnya Abang L. Outfit yang dipakai oleh Abang Fatih kemarin yang digendong oleh Om Izhar. Yang pertama dimulai dari kaos persahabatnya Baju. merek di Paris itu dibanderol 2429.337 rupiah. Dan celana berberi dibanderol 2 juta rupiah. Dan sepatu yang dipakai oleh Abang L itu dibanderol 741.835 741.835.000 Wow, masya Allah banget ya outfit yang dipakai oleh Abang L bukan kaleng-kaleng. Doakan selalu yang terbaik, mudah-mudahan berkah, barokah semuanya, amin. Kita masih menunggu kejutan lain dan cedukan vitamin terbaru di Jumat Berkah ini. Jangan kemana-mana persahabannya, terus ikutin channel Diva TV yang akan selalu memberikan informasi menarik dan kabar-kabar spesial dari Bunda Lesti, Papa Bilar, dan keluarga besar Leslar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang Min ucapkan terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.